masih di depan gedung MPR DPR DPD kita ngabu nampak melintas bus Lorena atau Karina karena tidak terlalu jelas. kalau melihat sejarahnya Lorena didirikan oleh Bapak Jiti Surbakti pada tahun 1970 mendirikan Lorena Transport Awalnya melayani jarak pendek Jakarta Bogor pulang pergi Kemudian pada tahun 1984 Dibuka trayek jarak jauh dari Jakarta menuju Surabaya. Tahun 1989, Lorena Transport mendirikan PT Rianta Mitra Karina, yang biasa disebut PO Karina. Apa saja perbedaan antara PO Lorena dan Karina? Kedua PO sebenarnya sama, masih dalam satu manajemen. Perbedaannya hanya pada trayek yang dilayani. Penamaan berbeda tapi satu manajemen. Karina fokus ke Madura dan Lorena ke rute lain. Secara tampilan pun Lorena dan Karina bisa dibilang identik perbedaan hanya pada penerapan warna untuk Lorena ada aksen warna hijau sedang Karina berwarna ungu misal ini di Medsos Penggemar bus bernama Aisyah menyatakan, "Setidaknya ada enam perbedaan: secara garis besar, Lorena dan Karina sama dan memiliki livery yang identik, tapi ada beberapa perbedaan kedua bus besar." yang memiliki eksekutif kelas dan kasus super mewah ini. Beda tulisan pada bodi bus tentu saja ya. Terus milik pemiliknya Lorena milik PT Eksaril Lorena dan Karina PT Rian Mitra Karina. Tapi masih dalam hubungan anak cabang. Atau mungkin ini yang dimaksud dalam satu manajemen, beda kru, beda trayek, <laughs> yang kelima ini ya Kalau lagi di jalan beda penumpang, ya tentu saja ya, nggak mungkin satu penumpang, satu orang berada di dua tempat yang berbeda Belum lama ini, PO Karina dan Lorena merilis beberapa bus baru. Jadi, baik Lorena maupun Karina bergerak di bidang jasa angkutan umum, antar kota, antar provinsi yang melayani trayek Jakarta, Surabaya, Malang. Madura serta Denpasar.